Okay guys. Aku Denia and welcome to The Escape. We dah. Actually ni aku buat video ni sebab aku aku akan stop buat video selama during the spirit of uh, examination week. So aku tak boleh buat video. I'm just focusing on my studies. Walaupun do aku tak. Mm mm. <laughs> okay. Uh, hari ni aku nak cerita Based on letterial Aku dah letak Nanti aku letak title lah tak tahu letak title apa Aku Kenapa aku uh, Banyak pindah sekolah uh, So ini ada Adalah member aku tanya Kenapa banyak sekolah aku Banyak, banyak kali aku pindah sekolah Ada apa Ada problem apa Okay so uh, In my primary first And primary second Aku sekolah dekat Sekolah Jenis, sekolah rendah jenis kebangsaan China Serendah Siapa tahu-tahu je lah Ok Aku sekolah s Darjah 1 dan Darjah 2 Kenapa aku pindah uh, Time tu Mak aku Dia sekolah dekat Dia mengajar kan Dia mengajar dekat sekolah Melayu Sekolah kebangsaan Bukit Rawang Jaya Then Aku duduk time tu dekat Man, aku lupa, aku tak ingat uh, Dan Aku boleh, aku sekolah Chinese kan So, sekolah rendah Chinese ni you need, to, you need to learn Chinese Along with the Chinese students Yang lain lah So, korang kena belajar cakap Chinese Korang kena faham cakap Chinese Apa yang aku bawa sekarang Yang aku bawa daripada darjah 1 dengan darjah 2 tu Aku hanya boleh faham sikit saja. Yang aku boleh bagi tahu aku boleh intro nama aku in Chinese dan aku boleh cakaplah sikitlah. Um simple la basic kan. Ni homa, a womaner tarnia. A wo wo wo hui qiang hui yitian. Wo hui qiang hui. Aku boleh faham Chinese just it and then. Aku sekolah sampai darjah 2. Then 2013, 2013 and 2014. Aku sekolah pindah lagi sekolah. Aku pindah sekolah in Selayang. Damn, what happened? Okay, aku pindah sekolah dekat Selayang. Sekolah kebangsaan Selayang Jaya. Memember yeah. aku yang tengok video ni kau tahulah kita sekolah sama dulu. <laughs> Uh, aku sekolah kat situ 2013 dan 2014 Kenapa aku pindah pula Aku Aku boleh sampai 2014 pula Okay Actually Aku selalu buat Masalah kat sekolah tu Selalu mendatangkan masalah ni uh, Pengakuan daripada aku sendiri Aku selalu membuat masalah kat sekolah tu Contohnya Aku selalu cari pasal dengan cikgu Dan aku tak suka subjek matematik Uh, okay tu nanti Sekejap lagi aku cerita Aku cerita yang Darjah 3 aku tak ada buat apa Just budak baru kan Kita jadi Kita pretend macam kita ni Malaikat Seorang yang sangat baik Dan starting 2014 Aku Start uh, Buat masalah Macam biasalah Kita tunjuk kepala kita Menyesal tak? Menyesal? Macam memang menyesal Semua orang menyesal Kalau dah buat kesilapan Aku selalu cari pasang dengan cikgu Aku tak suka subject mathematics Time tu Cikgu aku dia bagi homework, maths. Banyak. Aku tak ingat berapa page. Dan aku tak buat langsung. Aku tak buat langsung. Sampai time tu. Uh, aku tak buat langsung. Dia buat apa tak dekat aku. Aku tak ingat. Dan balik tu. Ada juga kawan aku sama juga. Tak siap sama dengan aku. Okay, ada satu geng satu kepala. Dan balik tu. Over time rehat. Aku pergi. Uh, buka dia punya nut dan aku kempiskan tayar dia ya Allah sedih kesian aku tengok aku tak maaf aku nak minta maaf dengan cikgu aku aku kempiskan tayar dia okey itu bukan punca aku pindah punca aku pindah ada lagi sebab uh, aku dah darjah 4 ada eh aku dah darjah 4 ada seorang pelajar ni darjah 5 dia Indian dia saja tarik dicara saja kacau-kacau oranglah tarik pasal orang dia tarik baik aku Time tu, aku kat Padang. Sekolah aku, kalau korang nak tahu, masuk je pintu sekolah tu straight, jalan-jalan. Then, um, sebelah kanan ada Padang. Then, aku selalu main kat Padang tu sebab dekat kan dengan, dengan, dengan pagar sekolah. Okay. Apa yang jadi? Dia tarik beg aku. Aku pusing. Aku buka beg. Aku tolak dia. Aku tak berapa ingat tapi kita orang gaduh time tu. Kita orang gaduh. Bergaduh berpusu-pusu, berguling-guling Gaduh budak-budak, tarik-tarik baju semua Dia dah jalan lima, aku dah jalan empat Dan apa yang jadi Dia menangis Tak silap aku lah, dia menangis Dan dia bagi kita tahu cikgu aku Aku ingat lagi nama cikgu aku, cikgu Najib itu orang dulu pernah Ejik cikgu bijan kita orang panggil Aku ada backup tentu, nama dia Akimi Tak silap aku, kawan aku Akimi Kalau kau ingat lah Dan apa yang jadi, baju aku kotor, berdarah Kotor lah, kotor penuh dengan tanah lah Sebab gaduh kat Padang, guling-guling kan Dan uh, Sekolah nampak Guard, guard tahan aku Dan dia bawa aku pergi ke bilik disiplin Cikgu disiplin, cikgu Najib, dia call mak aku Dan Dia providekan form untuk berhenti sekolah Dan dia terus hantar aku pindah sekolah lain Itulah sebab dia dan aku pindah Aku mulakan perjalanan baru aku di sekolah baru lagi Is SK Bukit eh. SK Bandar Baru Selayang SK BBS 2 SK Bandar Baru yang 2 um, Dia Nyebaik dengan Selayang Stadium Dekat lah Dan sekolah aku tu atas bukit Itu Masalah Dekat sekolah tu Itu lagi banyak lah Tapi Aku dah ceritakan dekat dalam video aku yang lepas. Video nanti aku nanti aku letak link kat descriptions. So ya, yeah. itulah sebab kenapa aku pindah. Aku pernah pindah sehari. Ah, kalau kau nak tahu aku pernah pindah sehari dekat satu sekolah iaitu SK Taman Senai Utama, tak silap aku. Aku pernah jadi pelajar tumpang kat situ sehari, ya. Yeah. 1 hari. Tadi uniform, tadi uniform, tak ada apa-apa. Satu hari dia aku sekolah. Adalah kita orang ada, ada problem yang lain So, sebab itulah aku pindah kat sekolah tu Just satu hari Ya yeah. Okay, aku cerita lagi um, Dekat sekolah SK Selayang Jaya tu Setiap ada student baru, pelajar baru Masuk dalam kelas aku Ya Allah, jahani aku Aku tarik dia punya kerusi Seorang pelajar baru Nama dia Amirul Muhammad Amirul Aiman Aku ingat Muhammad Amirul Aiman Dia pelajar baru Dia datang Cikgu, aku cikgu Nick nama dia, tak silap aku Dia, dia cik, ah, pelajar, cikgu tu suruh pelajar tu duduk belakang sebelah aku Aku saja dah pegang kerusi Dia nak dia dah letak bag, dia dah duduk Aku tarik kerusi dia, dia terjatuh dan dia menangis Dan disebabkan tu juga, aku dimarah Apa yang aku ingat lah, ayat aku, orang tanya Apa aku buat macam tu? Aku cakap lah Alah, waktu aku mula-mula masuk sekolah pun, orang buat aku macam tu juga kan so, Jadi aku balas lah balik, ya Allah jahatnya Aku pernah ludah Cikgu, ustazah aku Ustazah apa tak, aku tak ingat Aku tak bakal aku jumpa sama cikgu, aku nak minta maaf Menyesal, ini satu penyesalan Aku nak bagi moral Pengajaran dalam video ni, korang jangan jadi macam aku Dan jangan buat benda-benda tak elok ni Sebab Korang aku menyesal dekat masa depan macam aku Aku cerita ni bukan aku nak bangga lah. aku bu Aku budak jahat ke Aku bukan budak yang baik ke bukan eh Aku bukan nak bangga Aku malu, tapi aku Cerita dengan korang untuk korang jadikan sebagai pengajaran Sebagai moral Untuk korang dah tahu Kalau aku buat macam ni Apa jadi kat aku uh, Kalau korang buat macam tu Apa jadi kat korang Mungkin akan malukan korang Mungkin akan memalukan parents korang So Jadi jangan buat Korang just istiqomah Kalau korang budak baik Just istiqomah Untuk korang jadi yang lebih baik Baik dan baik Tak ada yang sempurna kat dunia ni Cuba jadi yang terbaik Aku rasa video dah panjang sangat 9 minutes dah So ya yeah. Okay, aku nak bagi tahu awal. Aku tak akan buat video selama seminggu ataupun dua minggu. So, ya. Yeah, jangan tunggu lah video daripada aku. Allah aku akan cuba buat video. Tapi, during the, um, tomorrow is my exams. So, aku tak akan buat video selama seminggu tu. Dan aku, tahun ni ada, this year is my XPM turn. So, aku kena fokus on study SPM. Jadi, pelajar yang berjaya. <laughs> so, guys, don't forget to subscribe. Like, comment and share. I'm Daniel. Let's keep in the house. Please, assalamualaikum. Bye-bye.